Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? ha <laughs> <coughs> Amputi apa, apa, nah, Engkau oh my, oh, my oh my god, kabur kabur kabur kabur. kabur. kabur, kabur, kabur. <SILENCANAL> <SILENCANAL> nah, bisa, kabur. Nah, bisa. Ada bapak-bapak, teman-teman. Astagfirullah -teman. Berani ini, apa, bang. bang? Apa takut mati tanam? U uh, pistol, bu uh, sepatunya udah pada pecah. <SILANG> Bang. <SILANG> <SILANG> udah jumpa sih neraka kasih Eh? Eh? eh. eh. eh. Oh. Eh? Eh? Eh? Eh? eh eh Bang